Kami sekeluarga menunggumu Kawan-kawanmu juga menunggumu Tidak tahu Indonesia Bersambung Bersambung wow. menancap Tubuh pertiwi kita, adat-adat dari pabrik-pabrik mengotori pertiwi kita. Limbah-limbah membuat sungai-sungai dan kali-kali tercemar. Kami terpaksa tutup hidung berdiri kita memang. Kau tidak ingat aku lagi, aku anakmu, aku adik ibu dan semua yang merindukanmu. Maka, hanya dengan doa-doa saja aku harus menunggu penguasaan. I um.